tanggal 5 udah dipake, enggak aku mau ini kambing ini kambing ini, ini kenapa nasinya itu Al enak coklat enak nih ya. bah lu punya gua dimakan juga sih gimana ya, sih kita gak makan di gitu bang. gak ada sinyal silahkan sinyal di dalam. Oh ini yang kecil udah mm. iya, habis. Ya kita satu kantong tadi berapa? Kalau kayaknya satu kantong satu bungkus. Hmm. ah. Ada yang satu untuk porsi satu orang, guys. Jos. Jos. Enggak kita kayak. Kalau di India itu kalau makan itu oh, iya, iya, iya, kan mungkin makan sesuatu. Nyari kepeng kan kalau di India, dia ingin mau dia makan apa? Saya makan ngomong apa? Jaya. Kalau bayar, kalau bayar. Kalau bayar. Kalau bayar. बस बोल भाई ओए kan hasilnya kayak gini, sumpah ya nah, aku bilang ya. tapi worth it gak paham aku juga worth it kali, kalau sebanyak nah. ini ya iya kalo sebanyak ini aku juga 2 sengah itu murah ya. tapi ada juga yang lebih gede nya eh nanti aku minta video videoin tadi, cili, aku mau tambahin iya mau tambahin oh, tapi enak banget sih ini, makanya jangan peres enggak deh, soalnya dia enak, dia makan jangan aku beneran deh, sumpah aku jangan peres aku enak. biasanya beli di Abu Salim tau kan, pandet Codeng. Cil, ini kamu langsung buka tiga cabang, Cil. Tiga cabang. Oh, di Surabaya belum aku aku tahu juga. Di sini, Wing. Eh. Ah, cukup beli, beli ini aja lo. Tapi ngirimnya gimana ini? Kirim buka digeprek. kamu yang kirim oh, dulu atau mau atau... next sama di Audi? Ini, ini, ini. Siap. Yang pesan siapa diantri sama adminnya. pun pernah tatanan Kan Aduh, Mampus aman? Ini aku harus ini Cok, bersihkan hadap besar dan kecil ini Ini semua sepulat Cok Pancen-pancen, enak apa-apa? dari tadi kita eh apa itu kok Tunggu Eh, orang muang Mas, mas, yang basic, Mas Mas, makan, Mas, sumpah, Mas Pak, komen nggak Kalian disini makan nasi padang pakai sendok atau pakai tim tangan, guys. Lah ini apaan emang ini? Wah, <tuk> ya bang udah kayak ngecek apa. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> eh, hey, nggak mau berhenti, kok. Hmm? Ini bang? Enak dong. Bang, ke-6. Iya. Nggak habis-habis dong. Iya, nasi nggak habis-habis. Apa bisa sampai... Luasang lah, waktu, waktu. Nggak, tapi kamu... Nasi mandinya, ayam, apa ada pambing. Enak. Ini karena Kalo spesial ini, aja di Ini Masa, nasi gede-gede gitu yang panik -panik gua suka masi, Ini e, nasi Kalau nasi, hmm. nasi goreng itu nasi ini udah enak banget udah Nasi namanya Mati mati mati Totok bapak mati bapak, nasi. bapak. bapak. bapak kamu pasti di resto dulu kan? kamu pintar ya, udah tahu ya nah, kan jurusan ini yang kitchen kitchen ini ini kan? cok Minar-minar kitchen dinner Kurang sih ya okay. Kurang nggak sih guys, kurang nggak sih gitu nah, yes. Tapi di perasoknya berapa lama kamu? Masa Bukan lianya, bukan lianya Bukan aku ya Mas, disini mas Makanya aku. aku itu mama aja ya, aku bilang itu mama Tuh, mama Mama Apa oh, mama? Kamali aku ngasih sama mama Hahaha Berapa dua pak, mama, mama. mama. mama. mama. mama. mama. mama. Dijalan <coughs> Kan di dia sih nggak kelihatan Iya nggak apa-apa deh Ini dong Ini guys yang masak Aku bukan aku yang masak Uwaa Tuh, wangi banget gue dimasaknya, okay, wangi Kayak kuburan baru Kayak kuburan <laughs> baru Kayak kuburan baru Cukup sekali itu katanya Tapi lagi akar tuh Hmm? Belasin yeah. semua sama Abang Rani tuh Oh, Abang Rani lagi menengahin tuh Tolonglah poligami-poligami aman lah, ya Poli pantai lah kalau Tolonglah poli... Poli gigi <laughs> <laughs> Poli Poli klinis orekan pai. berempat sih. Eh, enam Enam ya? Sendiri lagi ada acara boleh acara kita, dia oh, di <tuk> <Pangan>, kan? <tuk> oh, kan gua kalau gigi pas mandi. ya oh, aja, Palkan, panas banget, dingin tapi panas gitu min. Apa? <tuk> Jadi, <waktu itu> <tuk> <tuk> Tapi dingin, -dingin. Nah, itu pakai mentos ya beli saya, oh, ketika oh. putih nah, ada whitening-nya in, enggak, lah uh, close up akhirnya pas gue sayang, gue gua, gua pakai aja lah bener kenapa tak gini? tadi di bawah bersihin oh. beli di mana? kak, ini halanya. beli di mana kak hmm, di di daging, apa? Skill siap. bisa di gojek atau gofood juga eh Gokut Sampai atau kayak nggak berhenti makannya ini bisa kayak buat, kalau misalnya orang tua kalian ulang tahun bisa beli di ini, kayak makan bareng keluarga bisa Ya kan buat kalian orang orang tuanya udah tiada juga bisa Nih IG nya kebalik ya Bos Gilda, dahsyat Eh ini buat orang tuanya udah Tiada bisa juga untuk syukuran Syukuran bener-bener ada syukuran Kalo nah, ngontok ada syukuran ada syukuran Kalo ngontok ada syukuran Kalo syukuran syukuran Kalo ngontok ada syukuran syukuran Belang Belanjut sih, belanjut melawan. Ini streamer, ini kita streamer melawan ya guys ya. Bahagia lebih penting. <gay> hmm. Tapi sambalnya aku suka sih. Aku juga suka yang bikin. Coba deh. Ya. Iya kalau sambal ini uh, apa? Beli. Dari aku ini. Bikin, ini ya, aku bikin sendiri. Kamu yang bikin? Aku nyobain semuanya. Iya, jadi jago mulak sih. Jadi mulak kalau main sambal gitu bang. Nggak soal level pedesnya. Mentul tambah udang juga apa enggak? Masih, masak. Ya, masih. Tapi nah, masih masih, masih ini masih. Masih masih. Iya, masih lama. Kenapa sih banyak tim-tim esport? Lagi ada event pub mobile legend, tim cewek. Pub. Pub. pub. Mobile mobile. Pub mobile hmm. din. Pub opah, i-fan. Aku duluan ya kali kau nih. Ya kepala di mana-mana Ingat Tugas Aduh. kenapa? Damage-nya Lo bayangin gak sih kalau lagi makan bini lu berdua situ gitu. Pak buruan gitu. Iya mah. Gue sampai panjang gue makannya. Aku sulap, aku sulap. Guys, gak ada ya. Aku sulap, aku Ya. Eh adik ini lucu tuh. Iya, kecil ini nih, single Nah, ya, sini, di sini. Tapi kalau kayak gini, tampilan dirinya normal. Normal, jadi gak oh sendiri. Bercerita baca sendiri, apalagi kayak Cantik banget gitu. Gua tuh suka kalau ngeliatnya senyum Kenapa ya? Hidungnya pokoknya ketarik ke atas itu ngitung. tapi itu ngitung. Itu ngitung. Iya, tapi Iya, tapi ngitung. Iya, Enggak baik Baiklah, baik, kita streamer kita Tidak mawapin kece, streamer Eh, aduh usahin ponaku, pasta Mas, kok ngapa nggak makan yang ini aja sih? Ini kan bisa untuk orang. Nah. Hmm. Apa yang ini? Yang ini. Nah, ngantar. Hebat, hebat, hebat. Kalian Guys, kalau kalian ada acara, karena cobain deh ini nasi. Ini emang nggak kelihatan ini. kayak curamuk, seperti. Yang atas ya? Kamu kopiok. Tus dan cocok kamu kopiok. Alhamdulillah enak banget tuh. Tuh, nasinya tuh kayak. Oh, mau makan ini. <laughs> <laughs> tidak lagi, tidak salah. Tercat, saya tercat. Emang kita sudah begini? Tidak ada. Tercat belakangan, co. Dengan peringatan. Tapi tarikan peringatan. Ini lo yang ke sini dulu. Uh, yang segini dua puluh ribu bang. Uh, uh. IG-nya Saila Lianza emang ya? Iya. Oh, saya udah punya viewer. Buset. Wah wow, lo emang FB-nya yeah, lu Intel. Intel, co. Buset mereka mah.